Ibu para dermawan dimanapun berada, untuk ikut partisipasi dalam pembebasan lahan tanah dan bangunan, untuk perluasan area Yayasan Nur El Hikam yang terletak berbatasan dengan Yayasan. Dengan kemurahan hati Anda semua, insya Allah terwujud dan semoga Bapak Ibu semua mendapat limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala serta semakin tambah diluaskan rezekinya. Amin. Berikut layanan yang akan diberikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu para. Demikian. Bangunan satu, luas tanah 152 meter persegi, status tanah, akta jual beli atau AJB, harga 6.500.000 per meter persegi, total harga 988.000.000 rupiah. Batas utara, Gang Swakarya, 30 meter ke Jalan Raya Pulau Gebang, arah masuk pintu gerbang Yayasan Nur El Hikam. Bangunan satu dari arah atas, dan area yayasan. Batas selatan bangunan 2 dengan yayasan. Dari arah atas bangunan 2 dengan yayasan. Bangunan 2, luas tanah 200 meter persegi, status tanah, sertifikat hak milik atau SHM, harga 7 juta rupiah per meter persegi, total 1 miliar 400 ribu rupiah. Batas Barat Bangunan 1 dan 2 dengan Yayasan Area dan gedungnya Yatim Du Ava Center, Yayasan Nur El Hikam, luas tanah 535 meter persegi Terdiri dari aula serbaguna, aula perpustakaan, aula kajian dan pembinaan, lab komputer, kamar asrama yatim dan duafa, kamar pengurus dan pengasuh, ruang kelas TK dan TPK, dapur dan kamar mandi Kepedulian dan partisipasi anda melalui infak bersama sangat kami harapkan demi terwujudnya optimasi peremberdayaan yatim dan duafa secara berkesinambungan. Hubungi kami di kontak peduli 02148700231081380771234, email gmail.com Nomor rekening peduli BRI 0944 Atas nama Yayasan Nur El Hikam Infak dan sodakoh jariah Anda adalah tabungan Anda di dunia dan akhirat dengan keuntungan melimpah tanpa batas